Ya, sobat. Di video kali ini, saya menggunakan jarak dua setengah sentimeter. Jarak dua setengah sentimeter ini dilakukan bolak-balik, dan ukuran dua setengah sentimeter ini saya dapatkan dari uh, mengukur jarak yang saya warping dengan lingkar batang yang mau dibungkus bisa simak langkah-langkah untuk mengukur jarak untuk titik cross warping ada di video saya sebelumnya nanti saya tampilkan di deskripsi video oke ini sudah saya lakukan lilik cara berlilitan secara cross secara bolak-balik Nah, ini kita lakukan cross kembali di 180 derajatnya. Jadi, di 0 derajatnya sekarang di 180 derajatnya. Ini juga diambil 25 cm. Ini dilakukan juga secara bolak-balik, sobat. yaitu di jarak nol derajatnya kita melakukan cross kembali dengan dua kali cross di bagian atasnya ya sobat seperti dalam video dan gambar mininya itu juga secara bolak-balik ini Cross yang kedua di titik tetap 0 derajatnya ini secara bolak-balik juga sobat. jadi yang 0 derajat sudah kita lakukan dua kali Cross Ya Sobat, sekarang kita lanjut di titik 180 derajatnya, kita juga melakukan cross dua kali, tapi benangnya itu ditaruh di bawah benang sebelumnya. sobat inilah hasil dua kali cross yang seperti gambar mininya di awal tadi ya sobat ini kita lanjut ke benang merah gelap kita beri jarak 2 mm kita lakukan satu kali cross secara bolak-balik di bagian bawah dan bagian atas dari cross sebelumnya kita akan menghasilkan seperti ini habis itu kita lanjut ke langkah berikutnya ya sobat ini kita lanjut ke langkah berikutnya yaitu kita membuat gradasi di sini. Jadi saya di sini menggunakan benang merah tua dua kali bolak-balik di dua titik, lalu saya lanjut dengan benang oranye satu kali bolak-balik di dua titik. Jadi totalnya tiga seperti gambar mininya itu. Nah, ini hasil setelah saya melakukan cross Dua kali menggunakan benang merah gelap Nah, setelah ini saya menggunakan benang warna orange Ya, benang berikutnya saya menggunakan benang warna orange Saya taruh di atas dari benang merah merah gelapnya tadi sebanyak satu kali secara bolak-balik di dua titik seperti gambar mininya juga dan ini hasilnya sobat setelah kita satu lang satu kali cross sebanyak dua titik ini hasil sementaranya sekarang kita jalan benang warna hitam sebanyak dua kali bolak-balik di dua titik jadi bisa disimak untuk gambar mininya letaknya dimana dan ini setelah benang hitam jalan bolak-balik sekarang kita lanjut jalan benang warna kuning di atas benang oranye tadi jadi ini kita merubah untuk menjadi gradasi jadi saya menggunakan benang kuning benang kuning ini sebanyak satu kali secara bolak-balik di dua titik coba sekarang kita lanjut menggunakan benang warna hitam sebanyak satu kali secara bolak-balik di dua titik lalu setelah itu kita lanjut benang warna hitam sebanyak dua kali secara bolak-balik di dua titik bagian luar ya sobat seperti tanda panah yang ada di gambar mininya sekarang kita lanjut dengan benang warna oranye kita lakukan sebanyak satu kali cross di dua titik lalu kita lanjut ke benang merah tua sebanyak satu kali cross di dua titik arahnya seperti gambar mininya Sekarang kita lanjut Menggunakan benang warna abu-abu Ini saya lakukan sebanyak Satu kali bolak-balik Di dua titik Untuk warna abu-abunya Lalu setelah itu saya ganti Dengan benang warna hitam Satu kali bolak-balik Di dua titik Jadi kalau digambar itu kan Dua kali cross Dua titik Gradasi. Nah seperti itu Sobat. Nah ini hasilnya Seperti ini Ya sahabat sekarang kita lanjut menggunakan benang warna kuning Untuk mendapatkan gradasinya kembali ini sebanyak satu kali secara bolak-balik dilakukan di dua titik seperti gambar mininya yang sudah disediakan ya sobat inilah hasil sementaranya seperti ini gradasinya sudah terlihat tapi untuk motifnya ini belum tampak. Mari kita lanjut tapi jangan lupa untuk like, komen dan subscribe-nya. Nah, ini saatnya kita lanjut benang merah tua sebanyak satu kali secara bolak-balik di dua titik gambar mininya untuk letaknya ya sobat setelah itu saya menggunakan benang warna abu-abu sebanyak satu kali bolak-balik di dua titik setelah itu saya ubah menjadi benang hitam satu kali bolak-balik di dua titik jadi kalau di gambar mininya itu tertulis dua kali bolak-balik di dua titik secara gradasi setelah benang abu-abu banyak satu kali bolak-balik di dua titik sekarang saya menggunakan benang hitam satu kali bolak-balik di dua titik nah ini hasilnya dia muncul warna gradasi atau perubahan warna setelah itu kita kembali ke benang warna oranye sebanyak satu kali bolak balik di dua titik seperti gambar uh, mininya ya. Tetap kita uh, sobat biar tidak bingung ikuti gambar mininya juga. Lalu kita lanjut ke benang warna merah tua. Itu sebanyak satu kali bagian atas dan bagian bawah jadi uh, satu kali bolak-balik di dua titik sekarang kita lanjut menggunakan benang abu-abu sebanyak satu kali bolak-balik di dua titik jadi uh, warping ini sobat harus melihat gambar mininya juga karena ini motif untuk mengeluarkan gradasi jadi sedikit-sedikit berubah benang gitu. tapi tetap ini sebenarnya mudah Oke, kita lanjut Ya, sahabat, sekarang saya menggunakan benang warna kuning Sebanyak satu kali, secara bolak-balik di dua titik Oke sobat, sekarang kita jalan benang warna silver sebanyak satu kali bolak-balik di dua titik. Lalu, benang abu-abu satu kali bolak-balik di dua titik. Kembali lagi ke silver satu kali bolak-balik ke kedua titik. Lalu, kembali lagi ke benang abu-abu satu kali bolak-balik ke kedua titik. Jadi, kalau di gambar itu kan tertulis empat kali bolak-balik di dua titik. Jadi, ini kita harus menunjukkan gradasinya. Oke, sekarang kita lanjut. Benang merah tua sebanyak satu kali bolak-balik di dua titik, sobat. Oke sobat sekarang kita jalan benang warna hitam sebanyak empat kali bolak-balik di dua titik. bola balik di dua titik ini udah mau selesai atau sudah mau jadi jadi tetap bertahan ya semoga Anda tidak pusing tetap semangat dan jangan lupa like, comment dan subscribe nya. Oke okay, sekarang kita lanjut tentang warna merah tua, setanya satu kali secara bolak-balik di dua titik. Oke okay, sobat sekarang kita masuk ke closing yaitu Penutupan benang akhir. Nah, untuk penutupan benang akhir ini, sobat bisa hanya menggunakan benang hitam saja, atau sobat mau menggunakan benang gradasi hitam seperti saya ini. Hitam dengan silver, saya perpadukan untuk menghasilkan sebuah warping yang sangat elegan. Taraaa, inilah hasil akhirnya Gimana Sobat Dinasti? Saya yakin Anda semua Pasti bisa melakukan ini Saya ucapkan Banyak-banyak terima kasih Kepada Sobat Dinasti Yang telah mengikuti Video ini dari awal sampai akhir Wabillahi Taufik Walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat Dari Dinasti Red Custom